Tak bisa pergi Sentuhan kasihmu lengkap hidupku Kau berikan semua Yang aku inginkan Tercipta ujungku Bersama nafasku Menemani aku Cemani ku sempurnakan aku. Hidupku. kau dan aku saat tak akan terlalu Tanpa ku kau berikan rasa. Kau untukku menemani aku temani ku gunakan aku Kau yang terindah Kau yang ku cintai Takkan ku lepas Dirimu bagiku Seperti minta Ia si malam Kau Kau sempurnakan aku. Kau yang terindah, kau yang ku cintai. Takkan ku lepas dirimu bagiku seperti bintang. si